Wontenipun masjid niki mugi-mugi sakit dados sarana kerukunan kangge warga masyarakat. Amin Allahumma Amin. Rukun niku penting. Wong niku janji gelem rukun, Allah bakal nurunaken rahmate, Allah bakal nurunaken ridho lan barokah Allah bakal grejogna nikmate tapi wong nek ora rukun sing mudun bencana sing mudun musibah sing mudun malapetaka petaka naudzubillah min Ibu bapak para jemaah rukun kuwi ora gampang rukun niku angel mulane aja kaget ana wong padha pintere tapi ora rukun Wonten nopo badan yeah. kok rasa toh? Ono wong pintere, ora semangat, oh uang kok do pintere tapi ora rukun, wonten nopo badan ken beri kengi wonten, jendelnya sopo karo sopo, bukot do pintere kok ora rukun, apa mergo kurang pinter, bogan pancen pinter rukun, buyangel rukun gue ora gampang, sepurane, oh uang Wes padha e ora rukun, opo mergo kurang tuwek? Boten tua e wes, tapi pancen rukun niku. Amin. Padahal rukun niku penting. Wong niku nek rukun, no pemawon cita-citane diparingi gampang wong nek rukun nyunga sak nyunga dituruti dening gusti Allah rukun iku isu ndadekno sing abot malih henteng. rukun iku isu ndadekno sing ora enak malih enak Rainakno, nek ngelonek gelem rukun malih badi enak coba ibu ibu jenengan ken Nopo wonten bumbu dapur seng rasa enak. Woten wonten bumbu dapur yang merah enak kabeh Lombok merah enak, berambang uyah enak, terasi merah mulane Mulanya enak, ngomong terasi. Tapi nyatane kok ono sambel enak. Mongko bahan bahannya toko barang-barang, sengo merah raina tambah raina kok malah badi enak niku mergok onok kerukunan aku lanang ngejumbar nuijen opo anane yurah enak bingung ngebarangnya dililang liling ini tak apa no yo kok boleh koyong ngomong tau ukra ukra pengguna di barna ijen apa anani yorah enak yuk bingung barangnya digelok, gelok iya juga ngapa ngobin masuk tak kebuti ya enak ini digatuk-gatuk no ya isong gatuk no sarah teguduru ru Rukun ini perlu aku tekankan di awal soalnya saat ini mulai rentan ngabun kadang-kadang ya gak ngerti wis podo negarane, ini podo warga negara Republik Indo Allah semangat kok. negara negarane podo podo-poto wong Indonesia gara-gara bedo agomo larukun terus musuhan engko padha agamane gara-gara beda alirane larukun terus musuhan engko alirane padha gara-gara beda pendapaté terus ora rukun musuhan engko pendapaté padha Gara-gara bedo organisasi ini terus rarukun musuhan. engkau organisasi ini Gara-gara bedo partai ini terus rarukun musuhan. engkau partai ini podok. Gara-gara bedo pendapatan ra rarukun terus musuhan nenek kabeh kabeh dimusuhi kabeh kabeh dimusuhi kabeh kabeh dianggap musuh terus arep urib karo sokong kabeh urib berarti kepala suku blekok padahal uangku kuih butuh uang, kui uang. gini nge manusia itu adalah human socially Eh, ya Allah ya, dari yang ngabung aku ngomong nanti. Habis <tuk> kebiasaan ngomong di hadapan kalangan akademis. Lupa kalau malam ini yang dihadapi bukan kalangan akademis, kering. tapi kalangan jemburis. <tuk> Manusia itu makhluk sosial, gak bisa hidup tanpa orang lain. Wongoreku itu butuh wong emburanyung <laughs> padhuwung makhluk sosial gedhe ora tanpa wong liya wong ure, butuh konca, okay, wong mati lo butuh kanca napa nggih damel nopo. damel soal sampun alam barja sing isok nulungi singgisok nyelamet nong siji amale dewe loro dungo dungone sopok dungone anak dungone keluarga dungone koncok ayo telu ini diangen-angen anak kenek diarep-arep Kenek dijaga no, tapi anak sampean lo paling ngake pirong. Anak sampean pirong. Uh. Ahli limo usahanya wis bungkut dino. Nek ah uang uh, berpulih, yo mau dateng no limo. Berarti so no alam barjang sampean cengdongan no yo mek limo kui, wong anak sampean mek limo, kui nek jaga no anak keluarga, yo kenek diharapar dengannya, kenek dijaga no, tapi keluarga sampai lo biro, paling akeh satu tekan besan tekan pripean. berarti sok singgung, ngano mau uang satu skui, lanek kono, niku relasi yang tak terbatas, semakin akeh kono nih, semakin akeh sing ngano ginapok g, ginapok Oh ya, saya kilo, aku ngaji nogene, ngogene tahun berarti orang sampai nih kayak otomatis tadi ponco pulau nih nih ke kok mati, minum, sama ngomong amin, contoh, di amin, ya minum, umpomo mati, krun jenengan studio, sama yang tadi nih, disuruh untuk ngane kulo, ganti motor Fateha, apa bukan? kurun tuh burung tapi ojo semangat-semangat gitu, ini udah konyong kano, kencepet ngono, yang ojo setan, tanggunganku sana ke bento, ngepak apa ose sik udah sih, aku eh, eh, woi, bunga nih penting, tambah haknya konjong nih, tambah haknya sing noh, zaman rumah nongongan konco karora konco iku nek do ngak no bedo nek konco undo ngak noyot tengah konco mergo eleng ABA tahlil lho no. kapan sing di tahlili konco yo semangat ya khusus ya ikhlas oh, gila, gila, gila. Wow.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 Um, kontol, nenek nak konsol, tak lillah, tenanan <sendaino> doang, doang, nah, nah, hmm. nah, nah, hmm. nah, nah, hmm. Mana? Berkata jepeng, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, amine yo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 Karena ngamin nih loh padahal bahmul dia dilihat ini mami tuh ngobrol tentang oh gua amin film leluhur fagu, Wa alfihi wa wa akhirunuzulahum. Ini gua beda nih konsol kara ora konsol. Eh, kerumuh berita kematian, si mati konsol kara ora konsol. Reaksi nih lo bedo, dasi mati konsolnya. Reaksi nih o kaki terus bunga untuk sampean RT 3 mati, Pak. Inna inna Muka -muka disipur, Allah, Husnul Khotimah. api. Kadang-kadang Allah diprotes. Ya Allah, kok sing api-api Mbak. Wong RT 3 mati, ba. Eh. wes Nah, orang sedih belah, kabar kematian, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, daun pokoknya, kering. Daun kering itu pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, tidak bahasa. Iki rumah daun kering itu kodok garing Masyarakat kita itu modelnya mau beli Maksudnya beri pot ini kodok gampang dikumpul nih enak nggodhonge garing isa apa iki srek srek srek srek nglumpuk wong taun nyumonmu diklumpukno ya gampang eh ana pengajian ana pengajian nglumpuk nggodhong garing udan-udan gak lu budal kok ene diklumpukno ayo ayo ayo ayo ana denditan nglumpuk ayo ayo ayo ayo ana apa Ah, nggak gampang nggak nggak no, nggak garing tapi nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak mesti nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Oh, aku kula adek munggah panggung wis musim sing temresep. kuiwong kuwi wong. Luar YouTube? Iya. Iya, nggih. Nek siji tak Nang cilik Tapi ya nek sing temresep ini, lho. Kok ngasih. Matur nuwun opo meneh lambe-lambe udungane <tuh> lewat wong wedok iki sak roe mripate ya diomo sak gerune iku yo ya diomo cukurane Bu bolane akeh wong wedok gara-gara kemeresek nah iso ngempetin le lambe mek kupinge yo ya diomo mripate ketok apa ya diomo yo wis eneng tanggane suke selamatan boleh sapi 10 nanti sate Nyate sak kepol-kepol jadi omong di sate jopok gosong, jopok mentah yang goblok engkau disugoi sate cili-cili, jadi omong ini sate omong sak lalor, lalur sukeh matib hoi, hoi. huy buah, mungkin ini dengaran ya Bumpece buah buah, ini buah tekan no ada mesin gue gawe ada no meja, no suguan ada poh, ada dihune ini emang ini roti ya gitu roti jamur di suguan pinggirnya onde onde ngondih atok sih, di undi -undi so, Dihantem, no kiri obongkong gitu disuguhi teh, dia udah seruput teh orang alar orang, orang ibu disuguhi sate, lagi di sendok ke sate rasanya kayak ya jalan gua kok ngomong eh, gua ada ngacara ngantinan, kita nganten, ngantinu ngobel biye, ngolak diomong ngantinu lanang ganteng, ngantinu waduh ayu, ya diomong ya Allah pantas ya ngantinu, instruansi kayak film India kayak kerajaan-kerajaan Wo mantene sing lanang ganteng sing wedok elek, diomong, ya Allah, mantene lanang iki sing ngantene sing sing elek diomong, tidak itu ngantinnya yang lana elek yang betul elek, ya diomong ingat ini dah, wah ini aku lebih kira, ya ini ngantin, yang lana ngeupanya nge-senek, yang betul elek bisa sopun peranakannya beda ya diomong, kiai ya diomong kiai, mereka mengandalkan acara pengajian, mereka diisi ya diomong kiai, rapat terlalu banyak yang mencuri di sini mereka makan panitia kalau nih keri ya diomong, kiai jual mahal atau ceramah suwi ya diomong, obat cah ceramah mekong nongong, engkong nong pengak lubur bersimpuh, gengeng, kesenangan kekodanan, binisan, bentol ini sampai terasa nih oke, lu khaben lihat ceret, nah orang lu ceramah sedih lu ya diomong, ya undang moyong-moyong, ceramah kayak gue tengok ceret itu karakter masyarakat kita, mulai aja kaget. Ono mesti rame masyarakat. Mesti rame minyak goreng larang yo. Ya. Pemreset minyak goreng langka yo. Ya. Pemreset. Halo. <tuk> eneng virus Covid yo ya. kemreset. Konkon vaksin yo ya. kemreset. Kon booster rasah bayar yo ya. kemreset. Lewet tuwa-tuwa kok diboster gara-gara apa kok. Syukur glundung ono kok iki kamar seger garane. Wis sampun, Boser napa boster Hah? Wis yo to buang boser yo gratis saya kok ora jelem. ditolongi malah diguyu. Woi. Wis ora sang ngurusi sono kene iki Darno. kok. Wis. Godhog gareng. Nek wis ngumpul. Kemerse, terus ditale ni godong gare ni angel, jalan godong gare kemringking neng tale dari set, mesti remuk, gini abang geng, wong, serawon, wong tawon gampang tayo, wong tayo, wong ditaleni wong siji set tayo, wong tayo, wong jajar misalnya ada anu pilihan kepala desa mau bisa tahu memilih calon kepala desa situ itu rangarah ini pak Lurah kunci pak luraik sungguci pak luraik betul tahu pak luraik mana luraik untuk no pengajian untuk orang-orang pak ya? kapol seteramu ogerak ogerak Nawotlon saruman, itu lagi umpama ini pilihan kepala desa orang saktawe sepuk so, ji milih orang si toktawe sakit napa betul nampak betul nampak betul kiai betul dikongkong nah, nah, kiai nampak betul sehingga lho kiai ada orang 10 nanti kandani kiai so pilihan lurahnya yuk dimiliki yang kaya <tuk> e, ini sepitu ngomong ini nampak betul bahayai kalau penansal bergumman keng mereka <tuk> lagi nampak <butin. tuk> betul ini yuk <jok>, kelakuan <tuk> mengunuh kuih <tuk> terus mana Godong gampang kobong. Masyarakat kita itu mudah diprovokasi. Masyarakat kita itu gampang dibakar emosinya, gampang tidur gampang diobong-obongi. Ya Allah, ui, ui, mereka godong garing loh gampang ngobong gampang hidung mulai ini kembali kita kita kita kita kita kita kita kita kita ini ayo mengukuhkan kembali yang namanya persatuan kebersamaan dan persaudaraan bu ngosok pengen negaranya wat diwile nengkoyok beberapa negara di Timur Tengah yang ukaran tukaran, gegeran, perang saudara pedoh islami, paten-patenan, saling membunuh saya akan ceritanya dengan kru krumu Britani, perang saudara, jejal, bocah ngaji, bocah sekolah, orangnya so tenang orangnya enak-enak belajar di no kelas, peluru selingan Enak-enak ngumpul, wong aja gue ini. Morong-morong nopo bom No, boh. Nopo bingung aja, bingung nopo bungkus. Nopo bungkus, sih bungkus, Eh, rumah nah. ini belajar dari beberapa negara di timur tengah yang perang saudara ya. ini, ditanamkan kecintaan kepada agama secara membabi buta tapi tidak ditanamkan kecintaan kepada tanah air tak kepada agama kecintaannya kepada agama sangat kuat, luar biasa tapi kecintaan kepada bangsa dan negaranya lemah padahal Islam itu sangat menganjurkan kita cinta kepada agama, ya kita cinta kepada negara dan tanah air, ya bahkan kan Indonesia itu prinsipnya hubul waton minal Ya Allah, orangnyaout ya. Habil waqwan minal iman cinta tanah air itu bagian dari iman. Oh jadi anggaplah cinta tanah air itu rau no dasare kanjeng nabi lelakoh. Oh habil Arabia dah lian niwul itu fil Arab. Aku mencintai bangsa Arab karena aku dilahirkan di Arab. Oi. Dan kita sebagai bangsa Indonesia ya itu ngono prinsipe indonesia ta lanni wulidtu fil indonesia aku mencintai indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di indonesia yang aku injak bumi indonesia yang aku hirup udara indonesia yang aku minum air indonesia yang aku makan adalah makanan yang tumbuh dari bumi indonesia kudu ngono apa korane jenengan dan wong ngga pake Indonesia ini kesepakatan seluruh komponen bangsa dua ini pangsa negara ideologi jenenge panca silap jenenge panca Sila. macem-macem adat budaya bahkan agama dari siji dengan bineka Tunggal ya. Secara akidah kita diikat dengan tauhid, la ilaha illallah. Ya secara kebangsaan dan kenegaraan kita diikat dengan komitmen untuk bersatu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ya. Matane sapa wae sing ora gelem Pancasila? yang orang belum nakoni keutuhan NKRI apa yang menanggap pemerintah bukot macem macem ya ucung anggona indonesia negara ini anggap paling ape. woi mingga torono indonesia ada rugi kok kehilangan makhluk semuanya bapuramu menunggu eh paham karmu, nah paham karamu ini malah umok apa yang ini eh tak ngomongin segini halo sayang Kak, gak sayang kowe aku Saya jenengan Kenapa kok terjadi permusuhan Gini Sebab utama terjadinya permusuhan Itu karena adanya perbedaan Angen-angen omongan dulu senggarai permusuhan wimergo ono perbedaan apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan semakin banyak perbedaan yang dibesar-besarkan akan semakin kuat permusuhan Allah Muhammad sebaliknya ibu bapak para jamaah persaudaraan itu timbul karena adanya persamaan. Semakin banyak persamaan, akan semakin kuat persaudaraan. Makanya, kalau ingin persaudaraan kita kuat, jangan lihat perbedaannya, apalagi memperbesar perbedaannya. Jangan, tapi mari kita lihat persamaannya agar persaudaraan kita semakin kuat. Waalaikumsalam Muhammad. Dulu, dulu niku bien, bie niku, dulu, dulu niku, bie. dan bien niku, dulu, dulu niku. Bie. Bien, bien, ayo, baran, ayo. Eh, bien. Yo, dulu. Gara-gara beda bilangan rakaat dalam salat tarawih musuhan Padahal akeh podone lo, timbang bedone. makanya kalau ada perbedaan sedikit-sedikit jangan diperbesar enggak dadi musuhan ayo toh didelok bersama aneh, ojo delok perbedaannya ini gila ini gila mau gara-gara bedo? hitungan rokaate sholat mau ngunoy musuhan padahal si bedoh kan mau hitungan rokaate tok loh si jini walu, si jini orang puluh nai liyani kan podo sing podo timbang sing bedo halo sing bedo lo mau ikungan ngeroka takbiratul ikhrame ya podo fatihai ya podo ruku'e ya podo sujute ya Podo lumbuh antarané sujud lorone yo, ya. podo takhiate yo, ya. podo salame yo, ya. podo bedane mau itu rokaat, si cine nganguwolong rokaat, si cine ngandurong rokaat, mekuitok bedane, akeh sing podo. Lamper koncen di perbesar perbedaane, akhirnya yang terus gegeran menurang puluh, semuanya lah ngorong puluh, semurong puluh nyala mau, walu, cari nih semurong puluh, naikin, setahun pisang nih walu, niat, cari yang walu yang sampai rong puluh, kesepen akhirnya nosen nengai salah kabeh kokong-kong yo ya salah rongkuluh ya salah rata pak sebenar aku giloh netral rosa terawe mongko celok nih biar, halo ya Allah sikapi dengan arif bijaksana dengan sikap tasamuh saling menghormati dan saling menghargai dewasa dalam bersikap contoh jenengan nek sholat rawen damel rong rakaat rokaat kok makmum kepada imam yang sholat tarawehnya hanya delapan rokaat begitu imam selesai buyar tambah ono dewe tambahin rola sak jangkep jadi rong to beres Rasa kegeran Semua nukon jenengan lamun derek Pendapat sholat rawai walu Kok makmum nanggone imam Sing sholat rawai rambu lo Enggau lekwes walu Minggato Beres kok Ya Allah Bien Mek gara-gara betul nganggukunut karoran nganggukunut sholat subuh itu bisa tukaran padahal sing gitu kan nik kunut itu liane podo takbirotulifrom ee podo masa yang sici liat takbirotulifrom Allahu Akbar terus sici ni Allahu Akbar orang itu ruku ee eh ya podo masa sici ni sing ruku mergungkuk terus sici ni kayang ini ruku sujudnya ya pada apa sih si cina sujud si jungkal terus si cina gelundung-gelundung ini sing bedo mik kuno tetok ibu bian kukarangi ya cek ki alhamdulillah tahun pun misrano no menggegeran perkara kuno soalnya misrana sulat supur ngabel kita malu harusnya malu Allah menyatakan dalam Al-Quran, kuntum Kalian adalah umat yang terbaik. Eh, yang dimaksud umat yang terbaik itu siapa? Umat Islam. Terus saya itu diteliti. Umat Islam saktunya, nyonya paling akeh nontigo nih. Ya allah. Yang butik, Sing, dimaksud umat terbaik itu kalian siapa? Umat Islam. Saya umat Islam yang paling Indonesia, jumlah umat Islam Indonesia ini terbesar seluruh dunia. takkan dari umat Islam Arab Saudi. Ditambah umat Islam Uni Emirat Arab, ditambah umat Islam Irak, ditambah umat Islam Turki, ini lainnya separuh nih jumlah umat Islam Indonesia. Harusnya yang jadi terbaik ya Indonesia, tapi kenyataannya apa iya? Uy. Uy. Coba saya ini, coba teknologi. Teknologi, Zaman naik kerumuh BMW Jerman. Zaman naik kerumuh Nike Adidas Amerika. Zaman naik kerumuh Samsung. Saya nggak terkeli beliin jepang Korea. Saya lagi teknologi Yamaha Jepang. Ayo nyautin pater Yamaha, Toyota. Jepang, karyawan di Jepangnya buat minta temui bisa nggak? Yamaha, Jepang. Toyota, Jepang. Honda, Jepang. Suzuki, Jepang. Kawasaki, Jepang. Mitsubishi, Pezel, Medion, Jenang, Gudeg, Gudeg, Jogja, Sate, Meduro, Soto, Lamongan, Winko, Berak, Gripe tempe um umatan badokan lillahi ta'ala menunggu <SILENCIO> <Loh, namaku>, juara izin <SILENCIO> hari <habisnya> kita itu nambahin <SILENCIO> <SILENCIO> nomor rasa takut atau serupa lain mengemis ngabundan ngabundan, hei hei harusnya kita malu, bung luar negeri loh bu, udah tekan bulan, udah tekan planet Mars, jadi bung luar negeri masih soi titik-titik bulan, mesti soi incak-incak bulan, le Indonesia gini. Apa yang dijauhkan, kayaknya, geger kayaknya, kayaknya, kayaknya, bulan? kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, tekan begini api riyo geger perkara ginceng-gincengan bulan itu menentukan awal datangnya bulan ramadhan awal datangnya bulan sawal ribet kembiankah eh, loh karena si jini ngitung si jini nginceng si damis patang orang-orang Wong-wong orang ngenteniki si doryo yotoran, si doryo yotoran torah itu bingung raka rapa singkono segekir padahal gali-git kebias kuih kuih wai lebaran contoh pada hari Rebo di sini belum Rebo itu belum belum ya enggak bisa harus kemis dari sini nah Rebo ini sudah ini-ini-ini sini enggak kemis Rebo kemis bingung terakhir yang sidang, dan malah ceklo langsung tonton kaya bro Oh, jor ribut. Aku pemimpin sidang. Aku yang memutus No. Rumah No. Keputusan. Timbang ribut. poso balen ini. Guys, nah. wae toh yo guys. Terus aku duit keputusan ini. So ngarep sidang sidap isbat. Menurut ribut. Yang melok sidang khusus mau ngejau itu toh. Untuk menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Sawal. Pengalang rasa melok sidang Ribet. Lah wong insyaallah bener. Lah untuk menentukan kapan datangnya bulan Sawal, kapan datangnya bulan Ramadan. Karena wong yang tahu persis kapan datangnya bulan. <tik> Allah. Supaya <tik> iya. Rukun, ya, yeah. saya rukun, ya, yeah. nah, saya cuy, yang menguatkan persaudaraan itu adalah persamaan. Oke, yeah. tadi tolong jowo, timbangannya memang tahu orang ngerti bahasa Indonesia. Cuy, masuk wilayah Indonesia, tolong tolong, bahasa Indonesia, tolong tolong. Saya enggak raih, Rukun pun bedo nanti gede-gede no bebani singgah seduluran kwe mergok podo semakin akeh podoni semakin kuat nih. es pokoknya -e, kapan kodoh berarti dulur. lor kalau kalian jenikan sudah yang merawak kemerigi dulur kabeh ulo kali Pak Polsek, kali Pak pak Pak Sama galura, Pak ragu Pak sekolahnya singkron lagi Niki dengan sekolah Niki dulur kabe bertanya Pak apa kode nih aku mana kode coba bentuk aku mana pengirane nabi nih kitab suci nih solat nih Atasnya atas yang toh jawab tuh to, sayang Nih akhir berarti dulu mana lo mangsego? Ayo jajal agama nih, pangeran nih, nabi nih, kitab suci nih, sholateh, poson nih, mencopur aneh.